Halo, teman-teman. Selamat datang di channel Kakak. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mencari mainan lagi. Teman-teman, wow, ini teman-teman bisa lihat ada kereta api. Teman-teman, oke, teman-teman, neng neng neng neng neng kita akan mencari mainan hari Teman-teman, oke, let's go, kita cari mainan. Neng neng neng, wow, kita menabrak sesuatu, teman-teman. Ini kita menabrak keranjang besar teman-teman Ini keranjang besar warna biru Oke teman, teman Kita taruh untuk kereta apinya ke dalam keranjang teman, -teman. Oke kita cari mainan teman-teman cari, cari, cari, cari, cari Cari, cari, cari Wow kita menabrak sesuatu teman, -teman. Kita menabrak bola teman, -teman. Oke teman, teman Ini ada bola sepak teman-teman ini bola sepak besar Warna Merah muda Merah dan biru Oke Lip Taruh ke dalam keranjang Yap Kita cari lip. Cari cari cari cari cari cari cari Wow Kita nabrak bola Lipman Wow Itu ada bola bintang Lip Itu bola bintang warna Umu, Alif, wah, itu bintang besar satu. Taruh ke dalam keranjang. Bawa Alif keranjangnya, Lip. Kita cari mainan. Iya. Tarik tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik. Tarik, tarik, tarik, ya, stop. Kita cari mainan lagi. Cari, cari, cari, cari. cari wow, di ada bola basket. Alip. Ya, ambil, alip. Itu bola basket warna oranye, Lip dan garis-garis hitam taruh ke dalam keranjang Alip waduh waduh cari cari cari cari cari wow itu ada bola sepak Alip itu bola sepak warna hijau Alip dan merah ya taruh ke dalam keranjang Alip hmm, taruh aja mainan itu alip, ke dalam keranjang Alip supaya Alip yang megang ambil bawa keranjang Cek ambilnya Alip satu itu satu ini ada bola sepak, Alip itu bola sepak warna oranye dan biru ya, berulang panjang. Cari, cari, cari, cari, cari, cari. Oh, wow, itu Alip ada bonus no charger. Alip, wow, itu ada bonus no charger. Coba lihat Ranger merah, biru, biru, dan hijau. Ya, keren sekali. Kita taruh ke dalam keranjang. Dicari cari, kita cari, cari, cari, cari, cari. Wow, kita menabrak dua buah, Ali. Dua buah bola sepak. Wah, itu ada bola sepak warna biru dan ungu. Dan bola sepak warna kuning dan oranye. Ya, taruh ke dalam keranjang, Ali. Taruh ke dalam keranjang. Hahaha. Ya. <laughs> kita cari lagi alip mainannya kita bawa ini alip oke alip kita bawa cari cari cari cari cari cari cari cari cari cari sini, alip. cari cari cari cari cari cari cari cari cari cari cari alip. cari cari ya, cari cari cari Tanya tak kosongan memang. Cari cari, cari, cari, Wow, kita sesuatu teman. Itu ada empat dinosaurus. Ya, itu dinosaurus warna kuning alip dan tanduk 4 di ekornya ya teruk dalam peranjang. Ambil lagi alip selanjutnya alip. Iya, itu dinosaurus warna hijau alif wah kerja. Iya taruh ke dalam keranjang Taruh ke dalam keranjang. Ya, ambil lagi, Lip. Ya, ambil lagi sisa dua. Ya. Itu ah, dinosaurus warna coklat, Alif. Itu dinosaurus warna coklat. Oh, Tanduk banyak, Alif. Ya, taruh ke dalam keranjang, Lip. Ambil lagi, Lip. Itu Alif satu Alip. ya. Wow itu ah, dinosaurus alip warna merah alip wah sepertinya itu pemakan daging alip ya aduh ah, kita cari lagi cari cari cari cari wah tidak ada cari cari cari cari cari wow kita menabrak bola sepak lipo. itu bola sepak warna Hitam dan putih, taruh ke dalam keranjang, Lip. Wah, sekarang sudah terkumpul banyak, teman-teman. Kita cek, liat, teman, teman Apakah masih ada mainan di daerah sini, teman-teman. Wah, ternyata sudah kosong, teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin -teman. sekian dulu video dari Kak Alip, teman-teman. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, teman-teman. Biar kakak lebih semangat bikin video Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, bye, Bye-bye. Bye-bye. Baba itu